All uh right. -huh. ya kali ada nyawe itu itu menyubah kita buat acara iso daneronya lebih bisa Muhammad 7 yeah. Dan dari dari lembut juga <laughs> ada kecil kecil dari.